Di tengah malam, terlihat seorang ayah yang sedang melihat keadaan anaknya di kamar tidurnya. Ia begitu menyayanginya dan saat hendak pergi, ia melihat seekor nyamuk, lalu ia pun membunuhnya. Saat pagi hari, anak itu pun bangun, lalu sedih karena gigi yang ia simpan di bawah bantal ternyata masih ada. Saat melihat ke tembok, ia melihat bercak darah dan ternyata nyamuk yang dibunuh ayahnya semalam adalah Seorang peri, guys.